Pada hari ini, Kemis Kliwon, tanggal 30 September 2020, di pinggir berantas depan DKT ada buaya. Buaya muncul terus. Sur, anu, Mas Agung punya emas Agung Ayo kita anu. Apa ya, apa ya, Buaya putih muncul. Arah pendek tengah rokok, iya. Gitu. Gede, salah itu. Saya terus, saya kurang, saya kurang loh. Saya saya terus. saya, saya, saya, saya, saya. saya saya, saya, saya. Saya, Nah, dia berjalan arah ngidul. Wah, Mbak. Nah. nyambet gawe, dulur-dulur, Mbak, -dulur, sandang pangan. Nanti Brambang, Mbak, nggak no. Brambange apik, Gusti Allah seki jabahi, Mbak. Amin. mbak bal balik ngetok mbak temes keliwon mbah. wah jangan banget nih apa ini saloknya apa ini nyantri apa ini buntutnya buntutnya terus buntutnya terus sampai pucuk apa eh salo ya apa eh fokusnya awak sirah karo buntut buntut buntut buntut buntut buntut terus dah motornya abang eh. terus sirah sirah sirah pas. Uteh, pas, ya. Cul, ya pas putih rupanya bas ya col ya bas ya tak paten ya